ini akan membuat tangkapan udang dengan benang dengan benang kopsa caranya begini ya kita ambil dulu benangnya nah, ini benangnya kita ambil dulu Jadi, ya, jadi begini dalinya uh, kita udah ambil di pohon Besang, terus kita ikat di sebuah ligi untuk menangkap udang. Ya. Ya, jadi, begini cara ikatnya: kita buat. jadi cara ikatnya bagaimana aja boleh asal dia harus ada lingkaran ini karena kita akan masukin mata udangnya ke dalam lubang ini biar tepat udangnya nah, ya jadi ini sudah siap jadi kita akan ke sungai untuk menangkap udang Sekarang kita membuat umpannya. Ini umpannya sama apa ya? terus kita uh, ambil lumpahnya kita tusuk juga di lidinya biar dia tidak dibawa kebus sama udangnya Ini harus tinggal lama, biar udah. masukin lubangnya itu di dalam matanya mininya dan dia dapat